Hati-hati Euro USD berpotensi akan tertekan secara umum pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan Euro USD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.18828 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.19072. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212